Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers serta Lestler Lovers dimanapun anda berada. Kembali Diva TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan vitamin bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung ya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru dari Lesnar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita ada vitamin bahagia yang kita dapatkan pastinya langsung ya dari Papa Bilar satu jam yang lalu memposting foto bertiga Bareng istri dan anak Masya Allah banget ya Kebahagiaan pun kita dapatkan setelah seharian Dari pagi warga Konoha kekeringan vitamin Alhamdulillah sore hari Mendapatkan asupan vitamin bahagia Yang langsung disuguhkan oleh Rizky Bilar Inilah kebahagiaan yang kita dapatkan Mudah-mudahan ya Idola kesayangan kita selalu sehat Selalu bahagia Dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan di postingan ini pun, persahabat, ya, Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat: "I love you in every universe." Wow, kira-kira, persahabat, ya, Papa Bilar, Bunda Lesti, ke Singapura itu ada apa? Nih, persahabat, ya, akan ada kejutan kabar gembira yang kita dapatkan. Doakan saja, semoga Leslar di sana selalu diberikan kesehatan. Di postingan ini pun persahabatnya banyak tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari Nova Pratiwi Kak Nova mengatakan, universal mana Niki, Singapura atau Japan katanya tuh Wow, kira-kira ini universal Singapura atau Japan tuh ditanya oleh Kak Nova ya Dan kita lihat beberapa tanggapan atau jawaban komentar yang diberikan dari Robingatul Wiwi mengatakan, "Japan sunia Kak Nova," katanya tuh. Allah banget ya, semoga juga idola kesayangan kita bisa pergi ke Jepang dan bisa berkumpul dengan Kak Nova di sana. Kita bahagia, kita bangga sekali punya idola yang sangat luar biasa yang selalu menginspirasi untuk banyak orang. Kemudian, persahabat kita lihat juga ke Lestie Fashion. Langsung persahabat ya Outfit yang dipakai Leslar saat foto bareng Keluarga kecil yang sangat bahagia ini Masya Allah banget ya Baju yang dipakai itu dibander seharga Rp 5.962.381 Masya Allah banget Kaos yang dipakai aja itu harganya hampir Rp rupiah Luar biasa, idola kesayangan Mudah-mudahan berkah barokah selalu, amin Berikutnya juga persahabat ya, kita lihat Satu jam yang lalu, Bang Boril memposting sebuah kalimat di igas pribadinya Kalimat yang diposting oleh Bang Boril Mulai tidak nyaman dengan keadaan Ini membuat warga Konoha bertanya-tanya di persahabat ya Ada apa dengan Bang Boril? Kalimat yang diposting mulai tidak nyaman dengan keadaan Mudah-mudahan baik-baik saja persahabat ya hubungan Leslar dan Bang Boril pun tidak ada apa-apa persahabatnya, kita doakan yang terbaik untuk tim dari Leslar Entertainment dan idola kesengan kita dan kita lihat juga selanjutnya Bang Boril ini baru saja memposting foto kita lihat di sebuah kalimat caption yang dituliskan Bismillah, selama kita masih mempunyai impian, maka kita akan bisa tetap semangat untuk hidup kekuatan hidup tetap semangat persahabatnya, itulah kalimat Caption yang dituliskan oleh Bang Boril hingga banyak sekali ya tanggapan dan respon dari Les Lovers Kita lihat persahabat dari Sonia Marsona mengatakan semangat Bang selalu berpikir positif tuh, Memberikan semangat dan support untuk Bang Boril Dan kita lihat juga persahabat ya tanggapan dari Mama.venita mengatakan Kenapa Bang Boril lagi galau ya katanya tuh Wow ini banyak sekali ya pertanyaan dari warga Konoha mudah-mudahan Bang Boril tentunya selalu sehat juga dan selalu bisa menjaga idola kesayangan kita dan pastinya persahabat kita juga masih menunggu hidupan terbaru vitamin bahagia selanjutnya dari Lesti dan Billar. jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru